halo lagi para masyarakatku kembali ke channel yang kontennya random ini dan pada kali ini aku akan membahas tentang kamera lebih tepatnya aksesoris dari kamera setelah kalian membeli kamera pasti kalian akan bingung apa sih yang selanjutnya harus dibeli setelah membeli kameranya itu sendiri dan aku punya list-list benda-benda yang kalian bisa beli tapi tidak harus dibeli Pertama adalah baterai third party dengan chargernya. Nah, kita tahu sendiri kan, baterai dari kamera itu sangat kecil, tidak seperti baterai pada umumnya, kapasitasnya yang kecil dan tidak tahan lama seperti baterai di HP. Memiliki baterai lebih dari satu, itu sangat membantu sekali pada saat perekaman video seperti saat sekarang. Saat ini maksudnya. Memperpanjang durasi perekaman, dan just in case kalau misalkan baterai yang sebelumnya atau yang paling pertama, atau baterai yang lain dari yang lain, itu rusak, kalian bisa menggunakan baterai yang satunya. Dan memiliki charger third party seperti ini, dapat mengurangi resiko kerusakan pada kamera. Karena pada umumnya, brand-brand kamera seperti Sony, Canon, dan lain-lain itu tidak memberikan charger pisah seperti ini. Biasanya mereka menggunakan kabel yang dicolokkan ke kamera secara langsung dan itu dapat mengurangi umur dari kamera kita. Jadi penting memiliki adapter casan terpisah dan baterai terpisah. Benda yang kedua adalah tas kamera. Selain tas kamera dapat menjadi tempat penyimpanan dari kamera itu sendiri, tas kamera dapat menjadi tempat di mana kamera berlindung. Karena pada umumnya tas kamera memiliki bahan-bahan yang empuk-empuk di dalamnya. Selain menjadi tempat berlindung bagi kamera, tas kamera dapat menjadi tempat untuk menata peralatan-peralatan kamera kalian seperti mini tripod, charger, dan kawan-kawannya. Semua lebih tertata dengan tas kamera. Kemudian benda yang ketiga adalah tripod. Saya membutuhkan wadah untuk kamera agar kamera dapat berdiri tanpa dipegang atau bantuan orang lain. Tripod juga membantu kita dalam proses pembuatan timelapse, perekaman mandiri, atau vlog mandiri, foto shutter speed lambat yang membutuhkan kestabilan kamera, atau foto formal untuk diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah mini tripod. Kegunaan mini tripod ini sama seperti tripod besar pada umumnya, tetapi dia lebih kecil dan tidak bisa setinggi tripod besar pada umumnya. Tetapi mini tripod ini sangat membantu jika kita traveling atau berangkat pergi ke luar pulau, tinggal di hotel dan tidak bisa membawa beban yang berat kemana-mana. tripod ini bisa ditaruh di meja, di kursi, atau bahkan dipegang untuk dijadikan pegangan untuk vlogging. Bisa juga untuk penyetabil pada saat kita merekam video juga. Atau bagi kalian yang pengen online class dengan tingkat yang lebih tinggi lagi, kalian bisa menggunakan ini. Ditaruh di meja, menggunakan kamera seperti ini, colok kabel ke laptop, dan boom! Dan yang kelima adalah anti-gores layar kamera. Tidak perlu ditanyakan lagi untuk apa kegunaan dari anti gores layar kamera, karena satu-satu kegunaannya ya untuk melindungi layar kamera kan? Dan sediakan payung sebelum hujan. Kemudian yang keenam adalah lens hood. Pada umumnya lensa digunakan sebagai penangkal sinar yang tidak dibutuhkan pada saat kita mengambil foto atau merekam video di kamera. Masuknya cahaya yang tidak diinginkan itu ke dalam kamera Anda sekalian menyebabkan flare flare atau butiran-butiran yang tidak diinginkan juga. Tapi terkadang ada fotografer juga sih yang membutuhkan flare fitting. Tapi kegunaan lain dari lens fruit itu sendiri dapat melindungi lensa kalian dari benturan-benturan yang tidak kalian sengajai. Anggapannya bisa seperti menjadi lapisan kedua setelah bodi lensa kalian jika kalian jalan terus terbentur atau mungkin tidak sengaja jatuh, lensa ini dapat membantu lensa kalian tetap terjaga, setidaknya. Baik, itulah tadi 6 benda yang kalian bisa beli tapi tidak harus dibeli untuk menjadi aksesoris dan pendamping dari kamera anda sekalian. Untuk link pembelian, saya taruh di deskripsi bawah ya. Oke, baik sekian untuk video saya pada kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dari awal dan akhir. Dimohon untuk kalian semua untuk jaga kesehatan kalian masing-masing Karena di luar sana sangat berbahaya Mending di rumah aja, keluar kalau itu pun necessary Jangan pertaruhkan nyawa kalian Lebih baik kalian jaga diri anda masing-masing Sekian video dari saya Don't forget to like, share, and subscribe this video Oke, okay, bye-bye